Oke oh guys, jadi hari ini aku pengen beliin bocil-bocil sepatu Jordan ya guys ya. Karena aku selfie dan bocil-bocil mau beli sepatunya di sini guys, oke. Okay? Kita cek-cek dulu, semoga si bocil aku suka. Aku sih berharapnya bocil itu cocok ya sama apa? sepatu yang warna merah ya, karena dia mirip banget kayak yang di Free Fire, guys. Oke. Tuh guys, ada di peta. Nah, ini kita perlu yang itu, guys. Mana? Ayo, yuk. Oi, meong. Ini, Kak. Oke okay guys, welcome to my channel! Bro, guys, gamers <tuk> bucit, <-in>, gamers <give> <tuk> siapa yang bucit cuma? Kita! Oke, okay, guys jadi hari ini aku pengen beliin bocil-bocil sepatu Jordan, guys, ya. Oh, Itu kan, di, kan ada, guys, ya, sepatu Jordan. Cuman ini versi realnya, guys. Kayak aku, guys, ya. Nih, Jordan <tuk> real, guys. Ini bukan Jordan. Ya, <tuk> <tuk> Jordan nih, guys. Huh? Ini namanya... ini <tuk> Jordan. Ini namanya... <tuk> <tuk> <tuk> bukan, tawang. Ini bukan Jordan. Ini namanya Jordi, guys, ya. Ini ini, ini. Ini Jidan. Ini ini jadi ini bukan Jordan ini Jordan kayak gini guys oke okay? oh, ini bukan Jordan Jordan Kawe Bari kalau KW nggak bisa apa tendang api Ini bisa. Mana coba? Coba kasih api. Eh, uh, enggak ada. Ya udah. Hmm. Ya kan? kan? Gak guys dibuktiin guys ya. Oke. Jadi ini nanti api guys Kata orang -orang, ya. Kata orang-orang ya. Enggak tahu benar apa enggak. Oke. Jadi kita bakalan beliin bocil Jordan real life guys, oh, oke. Gue bukan gini. yang di bukan yang di Free Fire ya, karena di Free Fire kan udah pasaran aja ya. Karena ya. banyak keluar udah keluar ya. ya. What iya. Buat lagi guys, kita beliin yang real guys ya. Wow. Jordan Cuma ada free. Ukuran mereka ini. Ada apa sih enggak ada guys ya? Mau warna pink ada, warna kuning ada, Transmaran. warna emas ada apa? Transmaran transparan gimana coba yuk jelasin yuk oh, Gak, oh gini, ya kliatan, yuk. gini ya, yuk. Iya. yuk gini coba ya, yuk coba yuk yuk oh aja nah gimana ini guys joran transparan guys joran yuk joran <tuk> ya. mahal guys dua puluh lima juta guys <tuk> Karena apa, transparan guys ya, oke okay? Iya betul Jadi ini kita langsung aja ya Mau ke dalam mall-nya guys Kita mau beli oh, Dan uh, kita bakal cari-cari dan hukuman mereka guys Karena yang ukuran mereka agak sulit guys Karena kecil guys ya udah kita bakal cari Kita bakal beli Walaupun ada. mahal bisa lah ya Kita pertimbangin ya. Yang penting ada dulu guys oke okay? okay. Untuk kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan follow semua instagram kita di sini si. Dan subscribe semua youtube guys oke okay? Jadi udah guys, see you, bye-bye Oke okay guys, jadi ini kita udah sampai di toko sepatunya dan ini anak, si anak boci bocil-bocil lagi ngecek apa sepatunya guys ya. Bisa juga ngecek okay, guys. Karena aku selfie dan bocil-bocil mau beli sepatunya di sini guys. Oke, okay? kita cek-cek dulu. Semoga si bocil suka aku sih berharapnya bocil itu cocok ya sama apa? Sepatu yang warna merah ya. Karena dia mirip banget kayak yang di Free Fire guys. Yes. Kita akan cari warna merah guys sebagai catanya kakanya guys. Oke, okay? kita cari sama petis ya. Ini bocil-bocil guys. guys ya. Mana sih? Nih. Hih, hmm, warna merah cil, apa cil? Dikumpa, ya, cil, ya ini nih Kamu, kamu, kira-kira kamu kurang berapa cil? Kurang 37, oh, 38 38, oke okay. Ini kurang berapa Kak? 37 oh, 37 ada? Kamu oh, kurang 38 hmm, Benar. oke okay. Ya, aku mau 38 nah, ya Kamu okay. yang mana, yuk? Maksudnya yang mana, yuk? Buang ini juga yuk? Nah, sama, ini bagus. Sama, bener? Ya. Aku aneh? ha? ini aneh, kan? Sama, ya. Sama ini, apa bedanya? gitu? apa bedanya? Sama ini, bedanya sama itu. beda. Ini banyak, tapi Ini tapi Ini banyak, tapi banyak. Ini banyak, gitu ya? Ini merah tapi merah merah banyak, Itu apa ini? Mana? Mana? Mana? Yang Mana? pikirannya kali guys ini guys cuman kita coba cek dulu warnanya. warna merah ya semoga cocok ya ini menungkap aja kasih spasinya guys ya jadi gambirin ukuran 38 oh, guys nih ngeliat gaya ini okay. gokop banget warnanya bagus gak deh ini warna pink misalnya cuman guys. ini pendek aku kemarin tuh udah pernah ada yang sir tapi tinggi ada, ya yeah. dari akhirnya tingginya pendek tapi ini kemarin aku tundun waktu uh, ulang tahun dia cuman kemarin tuh waktu aku ajak dia dia maunya yang lain guys ya jadi aku beli deh eh, aku, aku sirang yang ini guys oh eh, diajak kesini guys aku bukan di sini bahasa surup bilang-bilang gitu ya oke okay, jadi ini merahnya lagi diambil guys ya oh, oh oke okay. tugas merahnya ada ternyata nah, ini kita perlu dulu ya guys ya mana kamu sudah ada enggak eh ada ini di fire ya iya yeah. itu hey guys mirip banget gitu yeah. ya kita kapan ya geleban cuma aja itu buka dulu kamu mau buka kaki aja Oke, ini kita coba si bocil eja gitu, makin ini gitu. Wih, pas kali dia eja, eja, ada nggak? Nggak sih. Nggak. Nah, coba, coba ya. Bila. Kalau makin ini ya, nggak susah ya. Nggak susah. Coba kamu kasih sendiri, dek. Kita. Yang mana? Kita ingin lo ganteng-ganteng semua. Enggak bisa aku. Lah, lah, lah, lah. Kamu bisa melakukannya gimana tau? Coba. Kita coba sendiri. Keren nih, sih tuh. Bocil lo ke Jordan. Coba ikut virus itu ya. Nggak bisa ikut gimana? Kau mau? Nah guys Mantap guys Ih ini kurang salah itu tidak? Nah, salah Gimana kamu lagi panggil? Bisa kacakan dia gitu, tidak? Tuh oh. Bismillah Ih bisa nih guys, bagus nih guys okay. Apa sebenarnya coba ya? Coba Bikin tangan gitu. ya? Tidak Mantap ya? Tuh, coba lagi coba lagi bukan ya? Coba bisa ditetapkan dua ya? enggak jangan kita tutup ya Pelan-pelan makanya Oke okay. jangan buru-buru nah kita kendara dulu guys ya karena ini Jordan gua harus hati guys ya yes. Dia terawat guys oke okay. semakin Jordan lu gak salah-salah aja ya? enggak kalau Jordan lu gak salah-salah aja oke? oke kasih gak kamu oh. Kak? bismillah oh. enggak belanja? Oh. oke okay, mantap Kak gokil Kak Oke gokil guys coba ya kita lihat ya nanti yang gimana kalian bisa nilai nanti ya kira-kira mau -kira, kan izah kesana gak guys Makin ini guys eh keren kali guys sumpah guys loki nih luat diri ya kacau gak? wuuhh mantep gak? Ya? pasang ke kamernya kok jalannya gitu, gitu kan? kayak agak pinjang gitu ya keren eh, kali guys aja lagi aku juga mau nih sama gak? sama kita jalan ke milik ya nah kita beli di sini guys ini guys keren kali nih guys warnanya pas bagus banget ya, ya. Bagus, bagus ya? bagus ya? nyaman gak? nyaman nyaman wow. iyalah guys mahal Gus. guys oke okay. jadi mau nih? mau Guys, komen di bawah untuk kalian sih, makan kereta apa, guys? Gimana Enak aja? Nyaman, Kak? Nyaman, ngedoden ya? ya? ya? Karena, guys, ya? kalau kalian yang mau beli dosen, bisa karena emang nyaman, guys. Ya? Mereka, Yaman, ya? Aku juga pakai jodding, guys. Ya? Mereka, pake aku juga, mau beli juga, bisa. Yuk, kamu mau pikirin serius. Yuk, bingung, bingung. Yuk, yuk, yuk, yuk, bingung yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ya, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, lo. Uy, unjak, bang. Um Oh, udah mau kan sih, Aku mau ini nih guys, bagus ya Coba komen di bawah Like, like Kurang sih, tapi lumayan lah Coba, kamu mau juga cek ini oh. Bing, cek nih? Mau Ini ngecek juga ya, bisa Aku juga oh. mau, lo bisa ngecek Coba ya Aku mau ini nih guys, soalnya bagus warna tuh Pink ya, uh, dapet ya uh, Ke cewek tuh udah cukup Udah bagus ini Oke banget lah guys ya Coba ya, kamu mau ini yuk Mau ini yuk Ini kak, bagus selalu... Ini kurang berapa kak? Itu 37 juga Tiga lapan ada juga, oke Kamu ingin, Mio? Oke, okay. okay, kakak mau yang digalak anaknya ya Oke okay, guys, jadi ukuran tiga lapan kita ambil sama kakaknya Dan Rio mau yang ini, guys. tapi Komen di bawah, menurutkan yang yang lebih bagus guys. Tapi kalau mirip sama prefire, ini guys ya Nih, Yang dipakai aja. Mirip banget bisa yang di prefire ya nah. Ini boleh juga lah guys, keren juga sih, setelah ada yang lumayan, Mio Oke, okay, jadi kita tinggal buka, kakaknya datang aja Ambil ukurannya yang tiga lapan, guys ya, oke okay? Sudah tentu Oh, ini guys ya, terlihat Wow, oh, oh, mantap yuk, sampe borong yuk Mantap nah, lagi yuk Kamu sempat yuk? Oke, jadi dulu mau nyampe guys ya, sini yuk Cepat yuk, semoga suka ya yuk Sini yuk, coba kita pakein guys ya Kamu menurut kalian ya, yuk? Bagus yuk? Bagus Bagus ya, boci-boci baru suka suku jodohan guys ya Keren ya, nah, emang keren guys Pakeinnya, kita pakein keren Iba nyaman-nyaman Buka dulu ya, sih, ini agak kencang guys ya, soalnya guys Buka buka nggak? Nuri, si Ciahti mau yang pindar, ya? Kamu oh. nanti aku pengen jawab itu nasi pinger. hijau, Oke, coba ini, guys ya Yang punya dia guys, jelas, mau kau Ini kan gong yo? Mereka kan yo. Iya bawah, yo. Iya udah, boleh sih boleh, boleh. Dan yo, apa yo? Bisa, lagi yo. Oke, okay, coba ini. Cipu. Cipu. Cipu. Andorin, dong saya, ini ya, juga. Ah, nah, nah keren lagi nah, keren, ini ini. keren guys kayaknya guys. guys aku keren apa oke okay. nih Ciriyo si lagi makin nih mau tadi nggak mau tiyo masukin aja lu pasin atau karena kan agak susah ya. gara nggak mampu satu sih ini, kayaknya yes kesel kesel kesel sebaskan tiyo lu Pas guys, coba yuk Coba yuk, guys, keren juga guys, sabar ya Jangan coba ya guys ya sih pada pakai saya sama guys, sama gitu ya <tuk> Sama gitu ya, ya <tuk> lihat guys, Coba dikit dulu dong, Lalu, yuk, coba yuk <tuk> Jadi, coba ini ya. Huh? Coba ya Guys, ini para semua guys, guys ya, <tuk> ya pimpin, guys Oke, okay, ini kita coba mencari yuk, guys ya yuk? satu guys, Nah, coba, dulu. di bawah guys, dulu, dulu, guys Nah, <tuk> <Mana> <tuk> ya Oke, okay, ini guys, si udah ada si Maki, guys oh Keren, kan, kan, guys Coba, ngomong sini yuk Nah Komen di bawah guys, karena nama-nama guys, teman-teman guys ya Punya Rio hitam putih, merah atau... eh juga sama aja hitam putih, merah guys cuma beda sarak dong guys, oke? Jin Red sama Jin yang ini Cideret Ini Cideret bisa, yang ini Cideret, tapi ini Jin bisa Ini juga apa-apa? Itu kaktus Kaktus guys ya Masuk pada dur ya? Iya, tapi ga berduri, ini nyaman Oke, ini guys, keren sekali guys ya Aku belum terbaik banget nih guys Kaktus Bagus pakai tuan. Duh, kosanmu enggak beli deh, Cukup enggak beli deh. Aku pantang mau jadi. Cukup alhamdulillah boleh beli, beli, beli guys ya. ya Parah para banget. Parah banget. Oke, dan ya. ini kamu paling suka berdua nih. Semua ya. Pak. Kita books ya. ya dibeli ya. ya. Oke, coba tak dulu dong, Kan mau dibayar ya. ya, kita, ya kita bayar guys ya. Ini ukuran darah guys ya. Ukuran anak-anak darah guys ya. Di sini ada guys ya. Lupa buka, aku susah Kalau buka, buka. bukan orang. Buka mau belanja tidak. tidak, ya tidak, ah mau belanja aja sih siapa juga nah, kemarin ya. Siap kita beli guys ya aku mau beli beli guys gimana nih guys paling guys? udah oh, lah aku ngalah aja guys ya jadi beli eja rio sama selvi guys waduh ngalah guys lah kios ngalah guys kita datang ya. kita bawa langsung aja pulang ya yang mereka beli guys ya oke okay. ini biar diwadahin dulu biar dibungkusin lagi biar mereka bisa bawa pulang guys Oke, okay, jadi ini kita lagi proses pembayaran guys ya Mantap sih bang guys. Ini ada bios, Eja, LP, guys. Wah, tuh akunnya mana guys ya? Salah aja guys ya. Okay. Jadi, Oke, jadi buka ya. Ini yang mana Oke. ini? Ini, ini ya. Punya si Eja? Yio? Oh, Yio. Eja. Punya aku yo, mana pak? Punya aku? Aku nggak beli guys, parah kali guys ya. Semua kali, oke. Okay. Jadi aku nggak berapa apa nih, Dimana mana mana boci bocil-bocil nggak share video doang, bisa oke? Okay? Kalah lah, bisa okay. Jadi udahlah. Para kali yang bisa, jadi berkali-kali jangan lupa like, comment, share, subscribe dan follow semua instagram ada di sini dan subscribe semua di sini, oke? Wajib subscribe, bantu kita menuju 2 juta subscriber di tahun ini, bisa gak, sih? Saya, oke? Okay? Oke guys, di jordan bisa biar keren kayak bocil-bocil, guys. See You next time, bye bye. Jangan lupa bujari kesudahan selama itu sementara itu di suatu dimensi yang lain oke okay guys jadi ini aku diem-diem kesini tempat teman aku mau beli sepatu Jordan juga guys ya aku nggak mau kalah dari bocil-bocil sama pacar aku guys mereka sepatu baru semua kenapa aku enggak gitu jadi aku diem-diem aku mau super mereka guys ya oke okay. cuman ini aku bingung mau beli gimana cuy karena aku lagi nyari sepatu nih yang, yang pasti keren ya cuy okay. ya oke kayaknya kita sepanggil teman aku guys ya mas beli guys ya oke okay. oke oke Tadi berarti ya kenapa udah mas tadi beli lagi ya oke oke jadi gimana beli ini aku penjari sepatu nih beli cuman aku bingung ya aku pengen ingin jangan mau lah Jordan ya Jordan oke okay. ya bagus bagus macamnya aku bingung nih kau tunjukin yang baru rilis oke okay. motion red wow kau keren ya bagus cuman kayaknya aku butuh warna yang lain nih sekarang aku punya warna merah apapun warna okay. item bisa gitu. ini platinum juga sih ini silver ya oke okay, sih cuman uh, ada lain boleh masuk list nih oke okay. naik hidang naik hidang hidang bedanya apa dia sama Jordan? Kalau bedanya sih siluetnya aja sih hampir sama sih siluet cuman dia bentuknya kalau Dang dia lebih kayak classic ya? gitu ya oh iya beda ya Perbedaannya uh, Nike Dang sama Nike Air Jordan ini Jordan Dang okay. tapi aku lagi nyari yang Jordan nih aku ngeber -nge nih dari bocil-bocil okay. uh, sama ini nih bocil-bocil gua -bocil baru beli Jordan soalnya ini Mantap. ini Mi ini ini yang spesial banget sih ini spesial? Sebelah ini. nih wih ini kali nih guys, ini guys. Di wow. Ini Nike di apa di Ini Zoom okay sih. di Jordan di di Zoom Zoom di di di di ya di di di di oke di di di di di oke ya. Oke di di di di di di di di di di ya? di di di di ya. di di di di di di di di di di di di di di Bagus ini, Bagus nih guys, jadi lebih oke okay ini ya. Oke, okay, okay. berarti kita beli ini aja nih guys kaya guys. Materialnya oke, okay. material oke okay ya. Color blocknya juga bagus. Keren kali guys warna guys. Ada tiga warna, empat warna guys. Kocil oh ini supaya. Okay. Detailnya cakep sih. Tampaknya dulu gila keren kali ini guys. Di ori ya berarti ya? Dijamin ori. Kalau beli lucky air sneakers itu garansi seluruh hidup. Wow. Di sini okay. authentic, garansi okay. best price. Oke, okay, yang pasti garansinya 1 ori. 100% ori. Kalau nggak ori pulangin ya. Pulangin pokoknya. Okay. Bisa gua ripan berapa kali lipat. Oke. Okay. Kalau memang barang kalau masuk, berarti kalau masuk nah, kamu ganti lebih baik ya, kali ya? Karena ya. di sini dari sepi juga, okay. terverified, langsung ada nama gue di sini Oke okay, oke okay, mantap nih. life hype sneaker ya. Karena aku tadi si bocil-bocil baru beli dan aku diam-diam mau beli juga nih aku mau surprise nih ya. Oke okay, kita lihat nanti ya reaksi bocil-bocil sama pacar aku gimana guys ya. Eh okay. yang bocil sama meet sama Hai mah jauh ya. Ma -ma, oke okay, ini mantap nih guys. Kita coba dulu aja kali ya. Pastiin guys ya, bener gak sini keren gitu dipakai aku guys bisa. Terpastiin aja guys. Tapi ini ukurannya berapa nih? Ini ukuran 8.5. 8.5 itu 40-an 3-an ya. ya. Aku kan pakai pas satu guys ya. Mungkin ini nanti ada yang ukurannya ya. Ada, ada, peningin ada peningin guys kita. ya. Aman banget ya. Oke, okay. ini kita coba dulu guys kayaknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, langsung klop guys. Ten. Mantap yeah. kali cuy. Coba ya, coba dua harusnya ini emang. Iya, coba kan. dua guys ya. Mantap nih kayaknya. Bismillah Cepat. Ah. Ih, langsung nyaman guys. Anjir. Mantap ya. Mantap banget nih. Ini boleh nih beli. Ini boleh banget nih. Aku mau pamerin ke bocil bocil ya. Yang keren nih guys ya. Oke. Okay. Langsung kopi, langsung mantep banget ini Walaupun aku belum cek yang lain lagi, ya sebenernya masih baik lagi beli ya. masih Banyak sih, cuman banyak, recommended ini sih. Oke, karena rimnya itu juga, jadi nggak banyak orang pake juga. Mantap ini beli. Ini boleh lebih jatuh nih ya. kurang pas satu, mungkin aku beli, guys ya. Keren kali 3-10 sih. Dah fix ini beli. Bagus beli. Oke siap. mantep ini beli. di didownload, khawatir barang di kita, oh garansi best buy. Wow, oke, mantap beli. Dan kita juga punya hashtag-nya, high prestige udah pake barang di kita, pasti habis, habis. Oke, jadi ini aku mau nih beli atau beli? Ya? Ini bungkus langsung nih bungkus, bungkus. beli? Siap kita bungkus. Mantap nih beli. Jadi kalau di kita itu lengkap semua ada tag, ada resepnya, banyak stiker dan lengkap, ya. ada potbeknya juga. Mantap nih. sebungkus aku mau kesabar mau pulang langsung mau tunjukin ke bot bocah aku mau pamer, saja aku sedih banget. Guys. Aku nggak diboleh beli. Tapi pas banget aku uh, rapat yang bagus juga sih di sana. Mantap kali nih guys, aku bakal tunjukin nih. Yang aku lebih keren nih guys ya. Oke, tapi toh sendiri bungkus saya beli. Siap li. kita bungkus. Aku beli ya. Oke, jadi tinggal bayar aja nih ya. Uang di Tuh dong, selalu ngebel dulu Oke, terbayar dulu guys ya, langsung ya Bisa nih Kita risipin uang cuy, tenang cuy, jadi aman cuy ya Wow, sticker uang. ada banyak pokoknya Ada resepnya juga, pokoknya paketnya lengkap lah Enggap febri ya, ya Brand new inbox jadi kalau Jamin ori ya Terang okay. di sumber hidup Terang di sumber hidup, aku ya? cincin, garanti best price Oke, okay, mantep, nah. beli Jadi nah, aku nggak sabar om pulang nih, Bli. mau pamer, beli Aku nggak mau kalah dari bocil, masa aku kalah dari bocil-bocil guys ya Gila kali ya Gumbus langsung guys ya nganter guys, kita tinggal bawa pulang, kita tunjukin ke bos bocil ke pasar aku guys ah, aku lebih keren guys ya, nggak mau kalah, aku juga beli guys, oke? Mas beli, nggih beli, thank you, okay, nggih thank you. Thank you, beli ya, balik lu beli ya.